Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan Materi Atletik Lompat Jauh Lompat Jauh adalah merupakan salah satu aktivitas pengembangan Akan kemampuan daya gerak yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain Unsur pokok dalam lompat jauh adalah sebagai berikut Yang pertama harus dapat membangkitkan daya momentum yang besar-besarnya. Dan kedua, harus dapat memindahkan momentum gaya horizontal dan vertikal. Ketiga, harus dapat mempersatukan gaya tersebut dengan tenaga pada pada saat melakukan tolakan. Dan keempat, harus dapat menggunakan titik berat badan seafisien pun. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Melompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga pendaratan. Lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat jauh berisi pasir, lintasan lari, papan, tolakan, dan tempat pendaratan. Teknik lompat jauh. Biasanya ada tiga tahapan Yang pertama, awalan Yaitu suatu gerakan dalam lompat jauh dilakukan dengan laris cepat-cepatnya Untuk mendapat kecepatan setinggi-tingginya sebelum melakukan tolakan Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan awalan adalah Yang pertama, jarak awalan Dan dua, posisi saat berdiri pada titik awalan yang ketiga, cara pengambilan awalan. Yang keempat, kecepatan saat berlari. Yang kedua, tolakan. Perpindahan dari kecepatan horizontal ke kecepatan vertikal yang dilakukan dengan cepat dan kuat untuk mengangkat tubuh ke atas melayang di udara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan tolakan. Yang pertama, tolakan dilakukan dengan kaki yang kuat, kedua saat akan bertumbuh sikap badan agak condong ke belakang, ketiga bertumpu sebaiknya tepat pada papan tumbuhan. Kelima saat bertumbuh kedua lengan ikut diayunkan ke depan atas. Enam, pada kaki ayun diangkat ke depan setinggi pinggul dalam posisi lutut tertekuk. Ketiga pendaratan. Tahap akhir dari rangkaian gerakan lompat jauh, hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Harus dilakukan dengan sadar agar gerakan yang tidak perlu dapat dihindari. Untuk menghindari rasa sakit sebenarnya dilakukan dengan kedua belah kaki sejajar dan tumit lebih dahulu mendarat di pasir dengan posisi mengepit. Setelah tumit berpijak di pasir Kedua lutut segera ditekuk dan badan dibiarkan. Cadong terus jauh ke depan setelah melakukan pendaratan. Jangan keluar dari atau kembali ke lintasan tempat awalan. Gaya jongkok yang pertama: posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan kedua. Lengan harus ke depan yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit ditegokkan. Ketiga, tungkai dalam posisi mengantung lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap belakang. Faktor yang mengaruhi lompat jauh adalah yang pertama kecepatan, yang kedua kekuatan, yang ketiga daya ledak keempat keseimbangan, kelima keterampilan, keenam koordinasi. Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan lompat jauh teknik jongkok adalah jika badan kaku, melangkah kaki kurang pas, tergesa-gesa, melayang terlalu tinggi, gaya tidak jelas, kaki dan badan kurang lekat dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Mungkin dari itu dulu dari saya, materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.